Nah ini lalu lintas di sekitar alun-alun Kota Surabaya lumayan lenang karena uh, cuacanya uh, mendung ya mendung barusan hujan. ini wisatawan domestik sedang menikmati balai kota Surabaya.